Terje terjadi penemuan bom di desa perandingan viral Tid -tid. Tid -tid. Tid -tid. Tid -tid. Ara kan? Anu, anu orang tuh. Tuh, oh dari dari ane oh, ya, kan, ikan oh, ada. Ada. ah, jadi ah. orangnya kan jelan, oh, orang tuh tak ngelanggar ham orang, ah, ah. Masak minyak besar Ram-ram Lagi kudantang kanak ham Ram-ram lagi Ram-ram lagi <tuk> ada <yang> tak tahu <tuk> dia tahu dia <tuk> Ujiannya itu mogel lah, memang yang itu lah Ah, sumburan ini bersih Cuma itu nih Nah, tadi yang ada yang waktu yang Ah, dia anak mati itu apa yang itu memang ini ubi ini Kandang ayam dulu, neng ngendam loh. Ah apa doni? <tuh> apa neng? Ini? Oh, Bukan terus apa-apa, kupu-kupu, kata nah. Oh, membangun terusan nih orang ini. Mengenal, <tuh> <tuh> mengenal. Ah, kandang ayam loh, ledakan. nah, sorot, sorot lah, paham nah, nah paham stop kamu megang nama gue hari-hari sorot-sorot belakang, rame hal belakang, salah oh, ayo, tegak nih yang saya ikat bertawan boleh gado Bawa orang, dorong. Kayak kepala langan melamat juma kanit? Langan tu. Yang ni Motor parkir, parkir motor. Seribu, seribu. Seribu. yang ada motor pun ada yang Parkir motor, parkir motor. Aja dilanjut.